Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di menelusuri SPd di lingkungan madrasah. Yang kemas dalam MTsN Tanjung Selor Ikuti liputannya. Seluruh peserta didik kelas 7, 8, dan 9 merasa Senawiyah Negeri 7, Dusun Selatan tampak bersemangat melakukan praktik penyikian masakan dalam rangka pengambilan nilai pada penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran seni budaya dan keterampilan di ruang penyajian, Rabu 30 November 2022 menjelang siang. Guru mata pelajaran SBK Siti Zulfarina SPD mengatakan untuk memudahkan teknis penilaian dan penyajiannya kelas 7 dibagi menjadi empat kelompok, kelas 8 dibagi menjadi 8 kelompok, dan kelas 9 menjadi 6 kelompok. Untuk mempermudah teknis penilaian dan penyajiannya maka saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan pelaksanaan prakteknya selama 3 hari dimulai dari tanggal 28 sampai 30 November 2022. Dan menu yang disajikan terdiri dari hidangan pembuka untuk kelas 8, menu hidangan utama dari kelas 9, dan hidangan penutup dari kelas 7. Siti Zulfarina menambahkan kegiatan praktik masak-memasak berlangsung di sekitar kelas masing-masing. Siswa mulai memasak sejak pagi sampai sekitar pukul 10.30 Wita. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dan kelompok yang kompak dalam kerjasama dalam memasak juga termasuk dalam penilaian. Sementara wakil kepala madrasah bidang kurikulum MTsN 7 Lusung selatan Haji Taufik Warahim (SAG) sekaligus salah satu tim penilai dari dewan guru menuturkan, selain kekompakan tim, ada beberapa hal lainnya yang menjadi kriteria penilaian, yaitu teknik memasak, cita rasa, kebersihan alat dan bahan, penampilan, serta tata cara penyajian. Tiap kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing; ada beberapa tata cara. Penyajirnya bagus, tetapi segi rasa masih perlu diperbaiki. Akan tetapi secara keseluruhan sudah tercapai tujuan akhir pembelajaran. Sampai jumpa di NTSR 7, selesai saat ini SPG. Saya Bihiris dari SPG, bersama-sama, ikraman kerja dan kali pengabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.